Hello happy happy learn english with happy underscore school Aku, kalau kamu juga bahasa Inggris Mana nih buktinya Bahasa Inggris kalau nggak pernah di-apply Dalam kehidupan sehari-hari Atau nggak pernah dipraktikin dalam kehidupan sehari-hari Ya will be nonsense Akan menjadi omong kosong Nah ada baiknya kamu mulai Mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari Jadi dengan menggunakan daily expression So Miss Adinda Akan mengajarkan kalian semua 6 daily expression yang bisa Kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari Yuk let's check it out yang pertama olah translate English ke jadi Oh I see <Sess> Kasian deh long. What a pity you are <Sess> Gak masalah No problem <Sess> Kamu jorok deh You are jorok <Sess> it easy Yowis, let's go be by gone. Wah, sekarang kamu sudah mengetahui nih 6 short daily expression yang bisa kamu gunakan loh dalam kehidupan sehari-hari Let's kita review lagi ya Yang pertama nih, oh ala, oh I see. Kamu jorok deh, you are junk kasihan deh lo, what a pity you are Nggak masalah, no problem Santai, take it easy Yowes, let's go, bebaikan Well done Enam, the expression ini Kalau kamu apply in your daily activity Of course, your English will be fluent Bahasa Inggris kalian akan semakin lancar. Tapi kalau kalian hanya belajar bahasa Inggris tapi nggak pernah menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, ya sure, nonsense. Dia ketika ada orang yang mengejek kamu atau menghina kamu karena kamu so Inggris itu nggak penting. Yang penting bahasa Inggris tersebut dapat mengupgrade skill kamu. Jadi Praktikan ya, kemampuan-kemampuan Bahasa Inggrismu dalam kehidupan Sehari-hari, let's kita revisit lagi nih Sebelum kita akhiri pembelajaran Hari ini, let's check it out Oh, wow. oh, I see Kasian deh lo What a pity you are Gak masalah, no problem Kamu jorok deh, you are jerk. santuy Take it easy, you wish Let's go and be bygone, well done Happy years, kayaknya kita harus Akhirin dulu ya Sampai di sini don't forget to subscribe, like and share. Thank you.